Halo miners, ketemu lagi di channelnya Simoni Kali ini kita akan masuk ke episode pertama Kampung Mabar Dengan teman-teman kita di survival mode Yang jelas sih kalian bisa bergabung kapan aja Asal kalian orangnya baik bro Oke kita lanjutkan aja untuk pergi ke Nether Fortress Karena kita akan mengobati lukanya zombie ma bro Jadi saya akan bareng teman-teman untuk masuk ke dunianya Nether Yang pasti sih kita sambil lihat ya untuk uh, update dari kemarin mengenai monsternya di sana kita pengen lihat si Piglin Brutus <laughs> Oke okay, kita lanjutkan Bro. Ya sudah kita udah mulai masuk yang jelas kita harus cari koordinatnya Dan pasti ini akan memakan waktu lama Dan jangan lupa kalau teman-teman baru join di channel saya Jangan sampai enggak untuk subscribe dan kasih jempolnya Bro. <laughs> kita cari dulu ini Uh, jalan tembusannya Malum karena saya baru main uh, Termasuk newbie Jadi untuk koordinat Ampun dah Ini gue pusing sendiri Malahan kalau nggak ada kenji mungkin Selesai sudah saya dengan uh, Boris pasti kebingungan ini Cari jalan ya Nah kebetulan kita langsung tempur aja di sini karena akan nembus Ke koordinatnya hampir dari Minus 300 ya Minus 170an lah untuk X nya dan apa namanya jihatnya juga Oke okay. ini aduh malah kebakarai ini e, terpaksa harus menggunakan baju emas ya ataupun salah satu armornya nggak lengkap untuk gunakan Diamond saya cuma punya baju netherite nya doang bajunya doang jadi agak repot ini untuk e, defense nya ataupun apa namanya Eh, uh, apa daya tahan tubuh saya agak agak rapuh, belum maksimal ya. Topi emas saya masih pegang topi emas belum hancur. <laughs> nah, akhirnya teman kita masuk gugun. Halo gugun, ayo cepat langsung masuknya nyosol di Nether posisi minus -83 mah bro. Uh, sepertinya kita harus agak kerja keras di sini untuk cari peti chestnya dan beberapa item yang mungkin bisa jadi surprise kejutan kita masuk ke sini ya. Uh, Gg <gay> bangun baru join tuh uh, Boris aja dari tadi, mabru Dia langsung incas walaupun armornya belum lengkap juga dia, karena uh, belum sempet ya karena baru gabung di kampung Mabar. Dan yang pasti sih kalian juga bisa untuk gabung dengan kita. Ya syaratnya nggak susah, kalian nggak rese dan nggak so jago ya Kita di sini butuhnya kerjasama dan tetap saling komunikasi dengan baik ma bro Ini ngomong-ngomong gue takut jatuh di panah ini bahaya bro Jadi kalau kalian masuk sini siapin aja juga panah dan jangan sampai deket-deket ujung Ini kalau kena panah langsung jatuh ke bawah, selesai di keroyok kita nah, Ini aduh salah, kan bawa kasur ya Tadinya pengen nyari naderit, makanya bawa kasur banyak-banyak itu fungsi kasurnya buat yang baru main Dan newbie juga kayak saya Fungsinya di nether bukan untuk tidur ya Tapi untuk e, meledakkan e, tanah Biar fungsinya sama seperti TNT Karena belum punya TNT ya jadi terpaksa lah Kasur aja untuk emergency -nya. Bikin lubang Oke okay deh Ini kayaknya kita jangan lama-lama nih di sini, Bahaya Cuman penasaran, pengen bunuh si piglet bru, uh, brut, Brutus Nah ini dia Oke, kebeneran ada nemu Satu, dua Wih, tiga kali bro Ini Sharpness 5 loh pedangnya Ada fire efeknya juga uh, netherite nya Kalau yang biasa tuh satu kali Dia mati Ini yang ini tiga kali ini Iya yeah lumayan agak berabe ya bro kalau posisinya e, di tebing kayaknya jangan sampai lah dihadapinnya deket tebing kita pasti ngalamin kepental dulu oke, okay. kemana ini Mabro Kenji itu guide kita <gih> ini spesialis GG dengan Nando sebenarnya Nando belum online dia masih ada kesibukan dan pasti akan masuk sebentar lagi kita tetap tunggu dia, makanya kita sambil nyari-nyari chest karena untuk ngelawan si Blast Monster itu kita nggak bisa kalau kurang personil ya. Walaupun kalau udah armornya full bisa lah kayaknya. Tapi untuk sekarang kita akan menikmati permainan bareng teman-teman di kampung Mabar ini. Oke. Okay. Sebentar. Ini kayaknya agak berabe ini. Waduh jalannya ke sebelah mana ya bro. Kita harus cari Nether. Fortress. Nader potres itu posisinya yang si blast itu di situ mungkin dengan skeleton ya anak-anak mau cari skeleton kepala kepalanya aduh ini paling males bro ini magma cube ini bisa beranak dan rese anak-anaknya itu nih rese ini kayak citer-citer yang dimain kerap itu rese <laughs> nih, kayak gitu bocil bocil sini lupa deh gua bunuhin, nah ini dia kebenaran saya helmnya hancur deh Tadi kalau salah <laughs> Oke, okay, jatuhin satu aja nggak apa-apa nggak usah banyak-banyak mah bro Helm masih, wih Jatuhnya banyak, malah tiga bro <laughs> Celana Ada celana, ada baju, wih asik Aku ah, butuhnya helm, bajunya mau hancur juga Eh, aduh Ini kebanyakan Ini, kayaknya harus aku buangin aja kasur ya Eh, nah Oke, okay. aman sudah Oke okay, buat teman-teman yang mau masuk ke Nether Siapin aja armor gold salah satunya Bagian dari htbs head Top atau bottomnya Ataupun kakinya ya Yang penting pakai baju emas lah Biar nggak diserang si piglet Piglet itu yang biasa Walaupun damage-nya nggak gede Tapi banyak kan loh hati-hati Dan si ini si gas Si gas ini menyakitkan juga Pada saat kalau kalian lagi jalan di Apa di tebing Ditembak sama dia, kalian bisa jatuh. Dan itu menyakitkan. Itu tadi Boris mati juga lagi. Boris sempat mati tadi. Oke, lanjut lah, Bro. Waduh. Oke, kita udah bikin terowongan. Kita menuju potres. Dan kebenaran ini Nando baru masuk. Yang pasti sih uh, udah lengkap timnya. Kayaknya enak ini. Semoga kalian juga dapat temen yang apa namanya yang solid dan kompak. Yang pasti sih. Permainan kalian akan semakin menarik dengan teman-teman seperti itu dan saling bantu ya, nggak perlu apa nggak perlu bersaing karena kan di permainan ini kalau nggak kerjasamanya bagus akan apa namanya agak, akan, tidak apa, akan berat rasanya. Ini jangan salah ya permainan ini walaupun sederhana tapi kalau misalkan journey seperti ini nggak gampang ya mungkin kalian harus Uh, mainnya udah lama barulah Apinya pada min ya Boris Itu Boris <laughs> Aduh Ini kita udah main hampir satu jam setengah Dan pastinya akan lebih nih kayaknya Karena belum nyampe di Fortress Aku nanya dulu Nando Nando ini lebih tahu ya Karena dia udah pemain lama juga Punya channel YouTube juga Kalian boleh subscribe untuk channelnya Sambil discuss Mungkin dia butuh partner juga silahkan oke ma Bro kita cari panggil yang lain nah ini dia Boris Gugun dan Kenji oke mantap cukup sekuatnya untuk menyerang Nether fortress jangan sampai ada yang mati lagi 70 blok lagi ya aduh Kenji nih yang tahu posisinya dia udah pernah survei duluan luas depan Enderman ya itu suaranya Enderman Awas kalau teman-teman semua yang lagi mainin Minecraft, kalau ketemu Enderman menurut saya lebih susah ya dibandingkan, mungkin dibandingkan si Blast ya kayaknya ya. Karena Enderman itu bisa hilang, saya pernah berapa kali mati lah Enderman, pakai Enderman, eh pakai Enderman dengan <laughs> lawan Enderman. Aduh, ini sengaja ini, nggak biar bisa eh, tidak menyakiti sesama teman, karena pengalaman sebelumnya. <laughs> Ada yang main bunuh-bunuhan masuk map tiba-tiba ya, kenal aja belum udah belagu mereka. Jadi hati-hati kalian selektif aja kalau mau bikin squad jangan sembarangan masukin karena banyak anak-anak di Minecraft itu nggak semua baik ya. Oke, lanjut nah Tuh kan susah kan lihat darah saya mak, nguranginnya 4, Bro. 5. Cuma main Derman ya. Parah. Oke, lanjut. Aih, ini nih malasnya udah dikeceng eh malahan kabur. The si Enderman. Nah, nah, nah, nah. Nih nah. gua panah ya, pasti hilang. Nah. Tuh kan tiba-tiba di belakang saya. Huh. Ih. Tuh, alot Bro. Gila. Oke, itu hati-hati itu jagain Gun. Panahin itu takutnya lagi bikin jembatan mereka di, dipanah, ingin jagain tuh kan, Boris. <guluh> Awas lu mati lagi. Oke, lanjut, lanjut, lanjut, lanjut, ayo masuk. Serang, serang. Tuh udah dikasih komando. Serbu, serbu. Cepat sebelum mereka nambahin lagi spawner nih. Tuh itu tuh bunuh dulu si skeleton ini nih yang paling bahaya ini sebenarnya Dia tuh uh, Apa uh, Powernya rendah tapi ngebahayain Nah lho mati dia Hati-hati banyak bocil nah ini bocil nah si bocil ese Itu nyebelin juga Nah Oke okay. Kita sekarang udah mulai ngumpulin Stick Blast Aduh <tuh> Kebakar Boris jangan di situ, aduh Boris, terlalu depan kamu bro, lu lo mati loh masih Blast. ya malah berendam. <laughs> ini siapa yang butuh makanan mah bro? Oke okay, kalian harus uh, kalau main ke sini bawa banyak makanan juga ya. Nah ini dia, stempora, winter ya, nggak oh, ada, oh penuhan aku kayaknya, aduh dia drop kepalanya nggak, belum kayaknya. Mogel ada yang dapat nanti. Oh, nah itu tuh polanya. Oh, ini mah siapa ini yang mati? Aduh. Eh, Kenji mati. Ini yang bener nih, siapa yang mati? Itu Kenji ada. Oh, Boris. Aduh, Boris kamu setengahnya. Iyalah karena kamu posisinya kan pakai baju gold doang tadi. Harusnya langsung ganti pakai full set diamond mah bro. Seram gugun Dia ya lah Orang damage nya keras gitu Aduh Barangnya yang di mana ya, Ma bro Oke okay. Ini makanya ini perlu kerjasama yang bagus tuh Kita harus saling bantu cepet-cepet Kalau temennya ada yang mati Moga nggak masuk lapak gitu Jadi barang-barangnya bisa kita ambil Iya ya, nanti sebentar ini Aduh malah diserangin lagi Iya cepat cepat cepat sebentar aduh kepenuhan gue buang aja apa ini kasur eh ah tadi nggak niat bener-bener hunting kesini sih karena nggak yakin bakal nemu ternyata karena banyak tuh asik ya cepat kerjanya oke okay, oke okay, sebentar sebentar gue buangin dulu ini kepenuhan oke okay. majulah gue panahin dari sini <laughs> ini panah saya belum di upgrade mah bro teman-teman jadi kalau mau main sini kalau bisa panahnya udah dikasih untuk fire ya biar tajem dia sakit juga nih aku paling berapa kali nembak dan gak mati tuh terbang lagi si blaze nya tuh yang kainji itu udah ada apinya ya yang ada apinya saya baru ini baru pedang nethernya ya lah sikat ini kepala siapa huh? ketinggalan tadi siapa yang mati si Boris Boris kepala lu ketinggalan tuh aduh ini aku yang bawa Cauldron tapi nggak bisa masuk ya kenapa ya gua nggak becus ini masuk Cauldron kayaknya kalau kebakar udah mati duluan deh aduh itu ngapain ya ngapain di situ ih aduh ah parah eh keburu mati nggak bisa masuk Cauldron Nah, lo Kebakar loh bro, bro <laughs> Oke, okay. ini aduh, untuk pedangnya agak tajem Ini salah satu persiapannya full diamond armor Dan pedang minimalnya nether ya, udah dicolok ya Udah dicolok sharpness ya, udah itu eh asik banget lah e, Damage-nya jadi berapa ya tadi ya 13 kan 14 kalau misalnya. Oke okay, waktunya kita pulang, kita harus cari jalan Udah cukup kayaknya ngambil stick blastnya Dan kita nanti bisa betulin lagi Untuk zombie yang Eh zombie pillager yang terluka Karena zombie <laughs> Oke okay, nah ini Oke okay, mantap gue panahin ya Keren keren Yang jago-jago Minecraft tuh udah bisa bikin Jalan kayak gitulah ah ini perasaan kenal jalannya Hore ketemu ini dia jalan pulang kita asik wow mantap mantap asoi bro oke akhirnya gak merasa ya hampir 2 jam lebih ya huh? <laughs> eh salah itu jalan si Nando <laughs> yang sebelahnya itu ke kampung villager yang yang kemarin mungkin di ngalong ke 14 ya, apakah ngalong 10 ya, aku sempat kasih tahu teman-teman kita bikin jalan shortcut ke kampung villager. Oke, okay, akhirnya kita pulang. Waduh, ayo Kenji, cepet Kenji. Asoy. Lumayan ya, pegel juga ya. Keren waduh akhirnya kembali ke rumah nice journey ma bro terima kasih kalian temenin saya untuk cari barang item yang sangat sulit untuk saya sendiri uh, bikin ramuan potion of weakness dan makasih juga untuk teman-teman yang lain yang udah nonton tapi jangan lupa untuk like dan subscribe nya oke okay. kita perpisahan aja dulu untuk tim saya Uh, di sini uh, mereka udah bener-bener solid ya dan semoga kalian juga bisa sama seperti gaya kita bermain peace love and be happy ma bro yang jelas sih tetap jaga kekompakan dan selalu saling menghargai antara temannya ya lah itu kepalanya si gugun kok beda ya mereka akhirnya dapat kepala winter <laughs> walaupun mati berapa kali ya tadi gugun eh apa Boris ya mati ya <laughs> Oke, okay. Kampung Mabarti, Madanando, Adana Ndo Craft di Galimana, bubun-buna Kenji 809179. Jadi kalian kalau ketemu di dunia Minecraft, baik-baik ke mereka karena mereka pun emang orang baik dan jangan sampai stop dulu. Huh? Ini dia PR kita kita akan bikin untuk brewing Stun, buat bikin potion of weakness. Buat yang belum tahu ataupun memang pengen tahu, ini dia untuk Blessnya, yang tadi kita susah payah berangkat ke Nether. Uh, apa uh, uh, untuk cari salah satu menu bikin dari itu dari ramuannya dia itu berarti fungsinya blast itu seperti api apinya yang sangat panas maksudnya ya dan itu adalah fermentasi dari uh, mata nyala laba-laba ngeri banget ya dipermantasi ma bro itu tinggal kasih botol air dan jadilah wigna 1.30 wow itu kalau isinya bukan ini bisa loh, pakai Red juga bisa, nggak usah pakai fermentasi. Oke, okay. saya langsung ke TKP. Ini posisinya agak jauh. Saya nangkep pelajar zombinya. Kebenaran aja ada di kaki langit. Kalian kemarin kalau yang ngikutin dari uh, kampung Mabarnya Ngalong di episode 14 ya, 14-15 itu saya kenalin tempat yang saya bermukim bersembunyi. <laughs> Dan kenapa harus pakai gun powder? Kita bakar lagi setelah jadi weakness potionnya itu untuk biar bisa dilempar, Bro. Kalau enggak, diklik kanan itu dia langsung diminum sendiri posisinya. <laughs> nah, bentuknya berubah, nah ini dia splash potion of weakness. Oke, okay. tinggal golden apple. Golden apple tuh cukup mudah juga bikinnya enggak terlalu repot. Yang repot itu weaknessnya doang. Saya pun baru paham ya. Oke, okay, ini dia village zombie-nya, jir -jir Bro. Lihat. Lampal, langsung kasih golden apple. Wih. Nah, bro, kenapa ini Boris? Eh, hey, kok nggak berubah ya? Ya ampun, lihat Gun. Lu kayaknya harus digituin juga lu biar nggak nggak bentuknya serem gitu ininya skinnya. <guluh> masih galak ya? bener ya, masih galak. Waduh. Gagal apa kok lama amat? Aduh masih makan gaple, gapol kan ya udah tadi. Tadi pesan kue Masih kayak setan. Iya kayak lu masih bentuknya ngeri. Belum sembuh katanya. Wah, tunggu-tunggu. Semoga bisa ya. Kita pengen tahu jadi apa. Yang dibutuhin anak-anak tuh sebenarnya jadi klerik ya. Kalau enggak mending Mending tuh nantilah kita cari lagi villager yang lain yang jelas sih. Nah, asik dia berubah mah bro, Boris mantap, Boris akhirnya dia sembuh juga. Oke, okay, makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir dan sampai beres videonya enggak di-skip. Makasih juga untuk kawan-kawan sahabatku di dunia Kampung Mabar Minecraft. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dadah, bye-bye.